Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alamin, Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi an la Allah, anna muhammad dan wa Allahumma ala muhammad wa ala Ali muhammad ammubam. Alhamdulillah, pada kesempatan Kuliah Subuh Pagi hari ini, InsyaAllah kita akan bahas mengenai Keutamaan menyantuni anak yatim dan wafah Karena dalam Islam, anak yatim itu sangat dimuliakan oleh Rasulullah Maka dari itu, kita sebagai sama Muslim, sebagai sama orang Islam sudah berkewajiban seharusnya berkewajiban untuk menyantuni anak yatim memberikan sebagian harta kita untuk mereka. Adapun hal-hal yang kita dapatkan daripada menyantuni anak yatim ialah yang pertama bahwasanya harta kita yang kita sisihkan untuk mereka menjadikan harta kita bersih dan bisa menterapkan jiwa sebagaimana dalam surat Taubah ayat 103 tiga dan juga pada surah Alail ayat 18 karena bahwasanya harta yang kita miliki itu ada hak hak Allah yang akan menjadi hak anak-anak yatim dan juga hak orang-orang yang tidak mampu yaitu orang-orang yang doa untuk itu dengan kita bersedekah berinfak untuk mereka anak-anak yatim dan kaum duafa, insya Allah Allah akan membersihkan hir kita sekaligus harta kita agar harta apa ya harta yang kita makan menjadi berkah. Dan selanjutnya yang kedua adalah bahwasanya keutamaan menyantuni anak yatim dan duafa ialah Allah akan melipatgandakan pahala kita 700 kali lipat. Sebagaimana yang difirmakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonir rojin Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Masya Allah, andai kata kita ibaratkan kita sedekah seribu rupiah, lalu nilai seribu itu tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan setiap tangkai ada tujuh ratus. Yang artinya nilai seribu yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu akan menjadi tujuh ratus ribu. Itulah nilai pahala yang kita dapat. Masya Allah, begitu baiknya Allah yang sampai melipatgandakan pahala kita. <tuh> Sedangkan keburukan yang kita lakukan, Allah hanya mencatatnya sebagai satu keburukan atau satu dosa, seperti yang dijelaskan dalam hadis Arbain, hadis yang ke-37, hadis riwayat Bukhari Muslim yang dihuraikan oleh Ibnu Abbas radiyallahu anhu selanjutnya yang ketiga adalah bahwasanya sedekah yang kita salurkan kepada mereka kepada anak yatim dan wafa ialah dapat menghapus dosa bagaimana dalam kutipan hadis tirmizi yang diberikan oleh Mu'ah bin Jabal radiyallahu anhu yang artinya sedekah itu menghapus dosa seperti air memadamkan api dan dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya sedekah itu meredakan murka Allah dan menolak su'ul qotimah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Dengan dihapusnya dosa-dosa, harapan masuk surga semakin besar. Hati menjadi bersinar dan amal perbuatan menjadi baik. Dengan demikian, sedekah menjadi pintu pembuka bagi amal soleh lainnya. Dilanjutkan yang keempat. Yaitu, sedekah dapat menjadi obat penyembuh bagi kita. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Atta Berani yang artinya: "Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak, tujuh macam bala dan bencana." Dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak. Yaitu, sopak itu penyakit vitiligo. Dan bahwasanya sedekah bisa menjauhkan kita dari penyakit dan berbagai kesulitan yang datang dalam hidup kita. Selain itu, ada 70 jenis balak dan bencana lainnya yang bisa menghilangkan berbagai balak dan bencana dalam hidup kita. Jika banyak kesulitan dan hal-hal yang merasakan dalam hidup kita, bersedekah bisa insya Allah. InsyaAllah. MasyaAllah. Begitu banyak manfaat daripada sedekah. Semoga kita tetap diberikan istiqomah dalam menyedekahkan sebagian daripada harta kita untuk anak-anak yatim dan duafa maupun kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. <tuh> Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah bahwasanya bencana <tuh> tidak melewati sedekah. Atau yang namanya sedekah itu kita Insya Allah bisa menjadi tolak Bencana dan musibah Kita kembali pada hadis sebelumnya Yang artinya bersegeralah kalian untuk mengeluarkan sedekah Karena sungguh bencana tak dapat melewati sedekah Hadis di Bata Berani Sedekah bukan saja menghindari bencana Tapi bencana tidak akan melewati jika ada orang-orang yang bersedekah Kita memang tidak bisa memastikan sedekah yang mana Dan sedekah apa saja yang bisa menghindarinya Namun sedekah tersebut bisa kita lakukan untuk agar bencana tak sedikitpun melihat kita. Namun kadang, ujian bencana tetap akan datang kepada kita, bukan karena Allah tidak sayang dan tidak menilai sedekah kita. Namun, ini adalah bentuk ujian apakah kita akan tetap bersedekah, seperti biasanya gitu, walaupun bencana dan kesulitan kita hadapi. Dan selanjutnya, yang terakhir, bahwasanya dengan kita menyantuni anak yatim dan orang-orang miskin, dan do'afa kita, insya Allah, akan meraih peluang menjadi teman Rasulullah. Sallallahu 'alaihi wasallam di surganya nanti, karena orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga. Pendekatan dengan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim.' Akan berata di surga begini Kemudian beliau mengisyaratkan Dengan jari telunjuk dan jari tengah Dan meregangkannya sedikit Hadis Riyad Bukhari Tirmizi, Abu Daud Dan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad Masya Allah ya Bukan hanya keluarga Rasulullah saja Bukan hanya para sahabat Rasulullah saja Yang bisa Bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah di surga Tetapi Kita sebagai Orang yang bersedia untuk menyantuni anak, anak yatim pun akan bisa bertumbuh dengan Rasulullah. Bahkan, dekatnya pun Rasulullah ibaratkan seperti dua jari antar jari tengah dan jari telunjuk. Masya Allah. Insya Allah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai hal-hal keutamaan menyantuni anak yatim dan wafa. Semoga... Kita selalu diberikan istiqomah Dalam menyisihkan Sebagian daripada harta kita Untuk Diberikan kepada Anak-anak yatim Dan juga kaum do'afa Dan dari kami Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Dalam penyampaian Dan yang pastinya masih banyak kekurangan dalam menyampaikan Dan dalam penyampaian Kuliah subuh pada, pada pagi hari ini Akhir kalam Bila wali hidayah